dan -share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. SN 1572 atau Supernova adalah Supernova di konstelasi Cassiopeia salah satu dari delapan Supernova yang terlihat dengan mata telanjang dalam catatan sejarah. Itu muncul pada awal November 1572 dan ditemukan secara independen oleh banyak orang Sisa supernova telah diamati secara optik tetapi pertama kali dideteksi pada panjang gelombang radio yang sering dikenal 3C10 sebutan sumber radio meskipun sematuh meningkat sebagai sisa Supernova Tico Baru-baru ini dengan menggunakan data dari Imaging x ray Explorer NASA, para peneliti internasional telah menemukan informasi baru tentang sisa Supernova Tico. Hasilnya menawarkan hal baru petunjuk tentang bagaimana gelombang kejut yang diciptakan oleh ledakan bintang raksasa ini mempercepat partikel hingga mendekati kecepatan cahaya dan mengungkapkan untuk pertama kalinya geometri medan magnet yang dekat dengan gelombang ledakan Supernova yang membentuk batas di sekitar materi yang dikeluarkan, seperti yang terlihat pada gambar, data dari naza ini telah digabungkan dengan data dari observatorium sinar X NASA naza, atau merah dan biru, dan dilapisi dengan bintang-bintang di bidang pandang, seperti ditekap oleh survei langit digital. Imaging X-ray Polymeteri Explorer membantu memetakan bentuk medan magnetiko dengan kejelasan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun observatorium sebelumnya telah melihat medan magnetiko dalam gelombang radio, Imaging X-ray Polymeteri Explorer mengukur bentuk medan pada skala yang lebih kecil dari satu persen atau kira-kira 3,26 tahun cahaya. Ukuran yang sangat besar dalam hal pengalaman manusia Tetapi, penelitian terdekat pernah datang untuk mengamati sumber sinar kosmik yang sangat energik Yang dipancarkan oleh salah satu fenomena jauh ini Informasi ini berharga karena para ilmuwan mengeksplorasi bagaimana partikel dipercepat setelah gelombang ledakan-ledakan awal